Styling di Swift sifatnya scope, artinya hanya berlaku di komponen tempat di mana kita mendeklarasikan style tersebut. Misalkan kita melakukan styling H1 di komponen app, maka H1 yang ada di komponen lain, contohnya di list atau di header, tidak akan terpengaruh kecuali kita definisikan CSS secara global. Misalkan kita buat font size-nya menjadi lebih kecil. Dan kita buat uppercase, dan ketika kita save, maka kita harus membuat tulisan kreasinya tidak uppercase semua untuk melihat hasilnya. Dan sekarang, baik H1 di header dan juga H1 di list. Komponen itu tidak terpengaruh, sedangkan di app.svelte jika kita memiliki H1, maka yang berpengaruh hanya di app.svelte H1 saja. hello ini kita bisa mendeklarasikan secara global jika diinginkan dengan modifier titik 2 global H1 dan jika kita melakukan seperti ini secara otomatis semua h1 yang ada di seluruh aplikasi secara global akan berpengaruh semuanya akan menjadi font size 3em dan uppercase tentunya kita juga bisa melakukan definisi styling secara global di global.css tanpa menggunakan modifier seperti yang kita lakukan sebelumnya kita buka global.css dan di sini saya menggunakan CSS copy paste saja. Di sini saya import font, kemudian HTML-nya saya ganti color-nya, font family-nya saya ganti, headernya menggunakan margin, h1-nya menggunakan uppercase. Link menggunakan font yang berbeda. Dan ketika kita save, maka dia akan berlaku secara global. Dan sekarang tampilannya akan seperti ini. dan H1 di hello di app kita hapus sehingga menjadi lebih proper. Sekarang kita akan melakukan styling untuk komponen list. Satunya 1 akan kita hapus dan kita akan ganti UL dan LI dengan div dan class list, kemudian ada class item. Kemudian ada span dengan class point tambah div dengan konten dan di dalamnya ada span dengan klasik URL dan ada kemudian kita tambahkan span dengan kelas increment untuk point kita wrap dulu dengan each di bagian item dan kita tutup di di sini untuk poin kita bisa gunakan entry .score. untuk url kita gunakan ref seperti tadi entry url kita gunakan target dan kemudian di sini url juga div dengan kelas title dan title dan juga div dengan kelas description Untuk incrementnya sendiri, kita butuhkan sebuah button dengan output untuk menambahkan skor ke paling bawah dan definisikan style. Yang pertama, yang kita style adalah item dengan flex dan border padding, kemudian points. Lalu ada konten, ada increment, data, title, description, dan juga button. Ini sifatnya semuanya scope, dan ketika kita save, sekarang hasilnya seperti ini. Dan jika kita lihat source yang dihasilkan, misalkan description, spell secara otomatis akan melakukan hash untuk membuat style menjadi scope, seperti ini. Item ditambahkan spell 2O bla bla bla, point ditambahkan spell 2O bla bla bla. Ini semuanya sama karena sifatnya scope menjadi berada di satu komponen. Description juga, increment juga. Jadi semua yang kita definisikan secara scope di sini akan ditambahkan sebuah kelas baru sehingga komponen lain tidak terkontaminasi dengan style yang kita definisikan di komponen list ini. Style tentunya mendukung berbagai event HTML seperti on click, on change, on submit, on blur dan lain sebagainya. Contohnya di sini kita bisa gunakan on change di button. Jadi ketika button upload diklik, maka kita gunakan on click dan kita bisa memberikan handler untuk button ketika diklik. Contohnya di sini saya kasih nama fungsi handle button dan kita bisa definisikan fungsi handle button di bagian script di component script. function handle button dan kita konsol saja. Sekarang ketika kita buka konsol dan kita code, maka dia akan mencetak ke konsol. Nah, berhubung semua data berada di level root atau app.svelte di sini dan kita ingin mengubah skor yang ada di entries yang ada di app.svelte maka kita harus membuat fungsi increment tersebut di level ini. Jadi kita buat fungsi misalkan increment di sini. Dan increment ini membutuhkan ID agar kita bisa tahu ID yang mana yang akan diincrement. Dan kita bisa mulai dengan yang paling sederhana yaitu console saja. Untuk memastikan ID-nya sudah kita dapatkan. Dan kemudian agar dapat digunakan di komponen list kita harus melakukan atau mengirimkan fungsi tersebut dengan menggunakan props. Jadi di sini kita tambahkan prop baru namanya increment yang akan diasosiasikan dengan fungsi increment yang ada di sini. Dan sekarang kita ke list dan di list kita export dulu. Untuk menggunakan function yang ada, kita definisikan di property yaitu increment. Dan sekarang, kita sudah bisa menggunakan increment di sini dengan handle button kita hapus, tidak ya, kita perlukan lagi. Dan di sini, kita bisa tambahkan fungsi increment. Namun, untuk mengirimkan ID, kita tidak bisa melakukan seperti ini karena event on click itu memerlukan sebuah fungsi bukan mengeksekusi fungsi seperti ini. Sehingga kita harus memukus ini ke dalam sebuah fungsi anonimus seperti ini dan ID yang kita bisa dapatkan dari entry.id. Kita coba sekarang ini ID 1, ID 2 dan ID 3. Sekarang kita akan melengkapi fungsi increment ini untuk mengupdate data yang ada di entries caranya adalah yang pertama kita cari indeks dari array Apakah indeks 0, ini satu index 2 berdasarkan ID yang kita dapat lalu kemudian kita lakukan update untuk mencari indeks kita bisa menggunakan metode yang namanya find index jadi entries. find index. yang membutuhkan sebuah function yaitu dan parameter elemen dan kita cek di sini jika element id sama dengan id yang ada di atas ini maka kita return true dan kemudian indeks ini akan kita tampung ke dalam sebuah variabel dengan nama indeks juga variabel indeks ini kita gunakan untuk mengupdate score dari entries kita tambahkan 10 poin berhubung kita melakukan mutasi di sini dan ini adalah state kita ganti menjadi led dan entries ini adalah sebuah state local state yang ada di swell yang bisa kita langsung mutasikan tanpa harus melakukan transformasi seperti mutable dt dan lain-lain jadi Prosesnya cukup sederhana. Kita baca entries, indeks ke berapa, propertinya adalah skor. Kita tambahkan nilai, 10 saatnya mencoba. sekarang kita tambahkan yang nol, dia menjadi 10, 20, 30, dan terus Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang styling dan event display. Jika teman-teman menyukai format video tutorial pendek seperti ini, silahkan. Tuliskan pesan dan kesannya di kolom komentar. Dan jika teman-teman punya framework favorit, boleh berikan alasannya kenapa memfavoritkan framework tersebut. Bye!